Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini memang akan menjelaskan tentang makanan sehat. Menurut rekomendasi ahli gizi dan pakar jaya, kriteria makanan sehat ada empat kelompok yaitu: 1. susu dan telur, 2 daging, ketiga sayuran dan keempat buah-buahan. Dalam perkembangan studi ilmu gizi, kini semakin banyak yang masuk kategori makanan sehat seperti biji-bijian, kacang-kacangan, ikan, bahkan minyak nabati seperti minyak sawit, wijen, atau zaitun. Selain itu, kriteria makanan sehat harus memperhatikan gizi seimbang, yaitu Makanan yang mengandung zat gizi yang jenis dan jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan tubuh. Makanan sehat juga harus memenuhi kebutuhan gizi makro dan mikro. Gizi makro terdiri dari protein, karbohidrat, dan lemak. Gizi mikro terdiri dari aneka vitamin dan mineral. Tan kriteria berdasarkan jenisnya, juga dinilai berdasarkan pengolahannya misalnya tidak boleh memasak terlalu lama atau tidak boleh memanaskan ulang makanan jenis tertentu seperti bayam seledri bila dipanaskan ulang maka zat akan berubah menjadi racun karena proses kimiawi namun Demikian kriteria umum tersebut bisa jadi tidak cocok untuk orang dalam kondisi medis tertentu. Contoh makanan sehat di sekitar kita adalah kategori susu dan telur. Hampir semua susu baik untuk dikonsumsi. Kategori daging, contohnya daging sapi, kambing, ayam, kerbau, unta, dan lain-lain. Kategori ikan, contohnya seperti ikan bandeng, rameh, salmon, teri, dan lain-lain. Yang perlu diperhatikan untuk ikan laut, ada jenis ikan yang mengandung racun, misalnya ikan buntal. Kategori buah, misalnya buah pisang, pepaya, apel, jeruk, mangga, kurma, dan zaitun. Kategori sayur, contohnya bayam, brokoli, kacang panjang, buncis, daun kelor, seledri, selada air, kentang, wortel, lobak, dan lain-lain. Kategori biji-bijian, misalnya kacang tanah, kacang hijau, kacang almond, dan lain-lain. Demikian penjelasan singkat tentang makanan sehat. Pesan moral saya sebagai muslim, selain memperhatikan makanan sehat untuk tubuh fisik, juga harus memperhatikan kehalalan makanan. Karena selain sehat badan jasmani, mukmin harus sehat jiwa dan rohaninya. Demikian dan terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.